di kabar pertama persahabat ada kabar bahagia banget untuk kita semua sebagai fans sejati dari Leslar Alhamdulillah persahabat ya kita mendapatkan info bahagia Tentunya diunggah oleh akun sahabat rutinan skor Leslar Bahwasannya persahabat ya barusan lihat iklan di Indonesia tanggal 4 Oktober jam 20.30 Ada Leslar belak-belakan persahabat ya Masya Allah luar biasa Alhamdulillah kita akan mendapatkan vitamin bahagia di tanggal 4 Oktober Jam 20.30 persahabat ya di Indosiar Bakal ada leslar belakang, belakang nih Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan ada kejutan Dan ada kabar baik yang kita dapatkan Langsung dari idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabat ya Di berikutnya nih banyak sekali kolom komentar persahabat Kita lihat aja nih Komentar dari akun Instagram Z Elvaza 26 underscore. jangan lupa tanggal 4 ada Leslar di Indosiar ya tuh jangan lupa tanggal 4 dicatat persahabat ya jamnya juga jangan sampai ketinggalan jam 20.30 waktu Indonesia Barat di Indosiar dan kita lihat juga di jawaban kolom komentar nih persahabat ya ada Komentar juga yang diberikan dari Angkun Wari 6118 nih. Alhamdulillah kita lihat Leslar di Indosiar. Udah kangen kedua anak baik ini. Makasih infonya. Masya Allah banget ya luar biasa. Semakin bahagia, semakin bangga. Mudah-mudahan selalu berkah dan berokah untuk rezeki dua anak baik. Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya juga para kita lihat juga ada kabar juga yang kita dapatkan Ini kabar spesial bahagia juga yang kita tentunya dapatkan Di unggahan akun Instagram Ika Zahra Ini tentunya mengunggah sebuah postingan momen ketika semalam Persahabat ya unggahan dari Bang Ariel Akan bila terlihat syuting sampai tengah malam persahabat ya Dan kita lihat juga di kolom komentar yang tentunya dituliskan Persahabat ya Nih Osas tumben balik syuting lagi ya Setelah tentunya kakak Bilar menemani Dedek Elasti ke rumah sakit untuk USG Dan balik lagi ke lokasi syuting Persahabat yang lanjut syuting sampai tengah malam nih Luar biasa Dan kita lihat salvox sama kolom komentar yang diberikan Dari akun Lelape Mengatakan biasanya Osas kalau syuting sampai malam Dia nyetok nih mau libur katanya tuh persahabat ya dan ada jawaban dari akun Star Moon 19271. Ia benar mau ke Medan katanya mau empat bulanan di sana kata Pak En. Wow, ada kabar baik juga yang kita dapatkan bahwasannya Dedek Elasti dan Kakak Bilal itu mau ke Medan persahabat ya untuk acara empat bulanan Dedek Elasti ke Jora. dan Nah kita lihat juga selanjutnya ada komentar lain diberikan dari akun. Kalau apaih ya, persahabat ya? ya, alhamdulillah emang mending jauh ngadain acara 4 bulan aja. Kalau di sini kasihan mereka, pasti bakal didatengin wartawan banyak. Tuh persahabat jadi ingat, ini kabar baik dan kabar bahagia juga selain kita mendapatkan informasi bahagia dari Indosiar yang akan belak-belakan Leslar sahabat ya tanggal 4 dan kita juga mendapatkan kabar bahagia Leslar akan ke Medan untuk Tentunya acara 4 bulanan persahabat ya aduh, masih tentunya gak sabar Masih penasaran Mudah-mudahan ada kejutan baik Kejutan bahagia Yang tentunya kita dapatkan langsung dari Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya juga persahabat ya Kita lihat aja nih di momen spesial di lokasi syuting Persahabat ya ini kakak Bilar luar biasa Selalu memberikan keberkahan Orang baik ini persahabat ya, yaitu kakak Bilar, lagi borong makanan, pedagang di lokasi syuting, Masya Allah. Luar. Semoga berkah barukah untuk didolak kita, ini momen diunggah oleh akun sendal putih yang Bilar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut, Masya Allah dia yang tak pernah lelah membagi keberkahan untuk orang di sekitarnya. Inilah salah satu hal yang membuat banyak hal yang dia katakan di Ijabah. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Buat yang selalu nyinyir kenapa hidupnya setuk mandek Karena kalian terlalu sibuk ngurusin hidup orang Hingga lupa berbuat baik Wow, Masya Allah banget ya Tentunya suatu kebanggaan Suatu kebahagiaan Untuk selalu Mengidolakan Lesti dan Rizky Bila Dan selanjutnya juga Para sahabat kita lihat aja nih berikutnya Masya Masya Allah ada sebuah unggahan special bahagia keju yang kita dapatkan di situ kakak Bilar Ada Adiska yang juga lagi syuting bersama Papa Daniel ya Wah, apakah mungkin ini syuting CAEL persahabatnya Makin gak sabar, makin penasaran juga Tentunya episode seterusnya Mudah-mudahan ada kejutan-kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kita Diunggah kembali oleh akun Sabaroting Leslar, ada kalimat caption yang dituliskan juga nih, kalau ada pub dance, kayaknya syuting channel buat minggu nanti, pasti bakal seru banget loh sahabat ya, yuk kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan keluarga besar Lesti dan Bilar ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay tune dan pentingin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Selanjutnya berkomentar. Bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.